Dan orang yang kagak puasa di siang hari Ramadhan, ada beberapa malapetaka buat dia. Ya. Pertama, Rasulullah bersabda, Man min min Lam anhu wa Siapa orang yang satu hari aja? di bulan ramadhan dia kagak puasa sengaja tanpa khudur yang dibolehin sama Allah sama agama maka dia kagak bakal bisa nambel nutupin satu hari yang dia sengaja kagak puasa tadi walaupun dia puasa sepanjang tahun penuh